Hai Hai Hai Taukah kalian sob harimau Sumatera merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah populasi kucing besar ini semakin berkurang seiring penebangan hutan dan pemburuan liar oleh manusia tragis memang jika sampai harimau Sumatera harus punah sebab kita tak akan pernah lagi melihatnya oleh karena itu harimau Sumatera kini mendapatkan perhatian khusus agar tidak lagi diburu oleh manusia-manusia yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Selain itu jangan pernah menebang hutan secara sembarangan, sebab hal tersebut akan mengancam ekosistem dari harimau. Harimau Sumatera merupakan kekayaan alam fauna Indonesia yang harus dilestarikan. Hewan satu ini kerap menjadi objek perburuan, karena kulitnya diambil untuk dijadikan aksesoris perlengkapan seperti tas, pakaian, atau lainnya.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 Beruntungnya harimau Sumatera tersebut tidak mengejarnya sehingga petugas tersebut berhasil selamat dan bergabung bersama teman-temannya di tempat berteduh. Di video lainnya juga nampak jelas dua ekor harimau Sumatera tengah berjalan di kawasan hutan. Keberadaan harimau Sumatera memang semakin sedikit. Setidaknya hanya ada 400-500 ekor saja yang tersisa populasinya. Melihat peristiwa ini tentu membuat kabar yang baik. Bahwa ekosistem harimau Sumatera masih ada dan dapat dilihat Kemudian yang paling penting keberadaannya tidak terganggu Hingga mereka mampu bertahan hidup sebagaimana hewan liar yang bebas di alamnya Setidaknya pemerintah harus benar-benar memperhatikan populasi harimau Sumatera Karena keberadaannya semakin langka Dan bagi mereka yang berburu ilegal harus diberi hukuman berat Sebab telah mengganggu ekosistem serta keberlangsungan hidup harimau Sumatera